สวัสดีค่ะโน้ตเทียร์นะคะ Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya peneska official. Oke, jadi video kali ini di sini saya akan membagikan preset yang OLD gitu guys ya. Oke, jadi di sini itu keren-keren banget pokoknya guys. Kalian langsung tonton sampai habis pokoknya lah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya masuk ke video preset yang pertama.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 Oke lanjut ke preset yang ketiga guys Intro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 Oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh ya Oke lanjut ke presiden yang ke-8 guys. <San> Oke lanjut ke presiden yang ke-9 ya. No. Kita okay, lanjut ke preset yang ke-10, guys. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 guys Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-12 ya sebelumnya maksudnya apa jis dulu virtual begitu <laughs> ah, ya? <laughs> oke lanjut ke presiden yang ke-13 ya Oke okay, lanjut ke episode yang ke-14 lanjut ke preset yang ke-15. Eh, kamu. Iya, kamu. kamu tuh lucu ya. Oh, ya. Hmm. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-16 ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-17 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-18 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-19 Okay, lanjut ke preset yang ke-20 ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke-21 Oke lanjut ke preset yang ke-22 ya. Oke guys jadi mungkin segitu aja presetnya ya ada 22. Ini presetnya keren-keren banget guys ya. Kalian wajib pakai semuanya lah ya. Oke dan sampai jumpa di video selanjutnya.